Biasanya di lokasi-lokasi kayak gini nih, bekas. Oh, ada ayam-ayam hutan. Oh, ada telurnya. Cari jamur, dapat telur. Bos, telur ayam hutan. Ya Allah, alhamdulillah. Baru bos, ada empat, empat biji. Alhamdulillah, ayamnya lari. Itu terbang. Saya angkat bos. Alhamdulillah, buat jamu. Alhamdulillah, masih hangat baru ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ayam, halo, assalamualaikum, selamat sore bos. Cari jamur bos, jamur sawit. Alhamdulillah, ini panen jamur sawit balik. Kerja, cari jamur, lokasi kebun sawit. Alhamdulillah, ini sudah dapat sekali iseng main ke kebun sawit, cari jamur nah, lumayan. Jamur bos, jamur, jamurnya gemuk-gemuk. Sawit mantap, lumayan buat ditumis oseng-oseng campur buat makan malam. <tuh> kalau carinya dari pagi nih Oh mungkin banyak ini biasa kalau musim habis hujan lokasi sawit itu biasanya terus hujan dua hari apa satu hari terus paginya ada panas mesti jamur itu apa ya tumbuh keluar lumayan bukan bukan bukan jamur apa ya yang apa itu beraknya sapi apa bukan ini asli dari dari bawah itu bekas rumput-rumput apa daun-daunnya sawit itu lanjut lagi bos keliling, oh lumayan ada satu kilo lebih nih sudah dapat satu kilo lebih area kebun sawit biasa yang saya keliling keliling cari belut lanjut lagi bos. panen jamur panen jamur bos Kalau di sini ya, Bos, Malaysia, wah mahal jamur. Apalagi jamur-jamur yang kayak gini nih. Mahal. Uh, banyak itu. Ah, sawit biasa bos itu buat temen-temen bolang itu motor Oh mantap jamur semua sama akarnya nanti tinggal kalau mau cuci tinggal di ini bersihin saja anjing jamur ini hmm, metiknya tinggal kasih itu saja pun buat oh kena semua ini dari pagi mungkin ini kalau besok sudah hancur ini tunggu besok lagi ini hancur ini jamurnya Mau ini tanaman enak Mubajir kalau nggak di ini kalau kitanya kreatif sebetulnya ini masuk kebun sawit pagi-pagi uh, jamurnya masih seger gitu uh, ada yang supernya kalau belut ini babon wah wow, dibuka bos harta uh, karun kalau nunggu besok ini sudah habis ini kena apa ya itu kayak bekicot kayak hewan-hewan lain itu habis dari kemarin itu perasaan tuh pengen cari jamur terus ada kegiatan apa-apa kalau sore cuma bales bales komen di YouTube lihat punya temen-temen yang sudah di-subscribe Hmm, banyak bos sudah ada hampir setengah kilo Oh banyak lagi di sini Oh disuruh temen yang masak ini kalau saya enggak punya alat dapur cuma temen yang punya alat dapur saya biasa makannya di warung tapi hobinya ngebolang hari dulu yang bisa dimakan yang penting malah Lanjut. kayak nemu ini. Apa ya? Kayak nemu harta karun. Kayaknya tuh uh, kepuasan itu. Ada kepuasan hakiki. Kalau orang zaman-zaman sekarang kepuasan hakiki. Ayo, lanjut lagi. Cari jamur, Bos. Mungkin sudah cukup kali ya, Bos? Ini ada 2 kilo, 3 kilo campur telur ayam hutan ini 4 biji nah, Oke, okay. berhubung waktu pun sudah pukul 6 di area kebun sawit sendirian Cari jamur Terima kasih yang sudah menyaksikan Golang cari jamur dekat kebun sawit terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh